Bahagia karena hujan Hujanmu begitu indah Setiap air yang jatuh dari langit Suara yang indah bagiku Suara yang begitu kerindukan Dekala pepohonan dan daun bunga yang kering Merindukan datangnya hujan Hujanmu adalah keberkahan dalam hidup ini kalau tiada hujan mungkin dunia ini begitu usang dan berdebu walaupun setiap langkah ini terhenti saat datangnya hujan disitulah kita belajar menahan sejenak apapun yang kita kerjakan saat datangnya hujan dan begitupun hati dan perasaan ini ketika harus bisa menerima kenyataan yang sudah dituliskan dan ditakdirkan oleh sang maha pencipta